Siapa yang Siapa Siapa RT? pak RT? pak rumah? Siapa? Siapa Siapa? rumah? Siapa rumah? Siapa punya rumah? rumah? Siapa rumah? Luin Kak Kiang dua! Luin Kak Kiang! Oi! Luin Kak Kiang! Cuma tangan gak? Dua, gerak bang, gerak! Dari Sat Narkoba Porus Kampar melakukan penangkapan diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kampar Utara dari tangan UA. Kita mengamankan 5 paket sabu-sabu beserta sejumlah uang. Sekarang tersangka kami amankan di polis kampar guna untuk melakukan pendidikan lebih lama. NIT! Mau video NIT! mau ya. Pak, nimbangan digital ya. Dibangan, pak, kok sabu-sabu Pak? Kok ya? Dan入um. ya Bang, <AMEL question> pas gitu tadi Bang. <lite blocking> RC mana Pak? di Ma mana? Nah, di bawah sana. Nah, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, ya, iya, iya, really? iya. barang-barang ya, iya, iya. ya. uh. tadi, oh. alah. Nah, ala. barang -barang huh? barang oh. yeah. oh. dua, dua, dua. 2. 2. Nanti kita dulu. Ini apa Bapak, keluarga? Ya, Bapak. Ini Bapak nih? Ada buah keluarga sama. Ada buah keluarga juga? Tersangka kita jarak dengan Pasal 112, 114, ayat 2.